Lihat kakinya terjerat Oke. Bawas, lihat Sudah selesai Kalau Imin, kali ini ada di hutan Untuk mencoba eksplor hutan yang ada di Brebes Jawa Tengah Wah, keren banget nih jadi, hutan ini banyak sekali ragam jenis flora dan maunanya. Hutan yang sangat indah dan sangat menyejukkan. Jauh dari polusi yang kotor. Nah, jadi, Karimin akan ekspor hutan ini. Oke, Penasaran, lihat. lanjut. Saya menemukan bangkai. Ini bangkai bekicot. Oke, lihat. Warnanya putih, keren. Nah, lihat kan. Ini bangkai bekicot. Fosil-fosilnya. Lihat. Wow, mantap. Lanjut. Saya menemukan buah, buah keren yang ada di hutan, lihat. Ini adalah buah loa. Uh, kerenan banget. Mereka berwarna hijau, ketika matang mereka berwarna merah, lihat. Ini yang matang dan ini yang masih mentah. Sekilas buahnya hampir sama seperti mata kucing atau kelengkeng, lihat. Wow, keren. Hampir sama seperti langsat juga. Nah, si buah ini memiliki nama ilmiah, picu satyamosta, lihat. Wow. Mereka ketika dibuka mengeluarkan getah yang cukup banyak Nah ini getahnya Banyak banget hmm, Mereka memiliki bau yang cukup khas Baunya agak-agak amis Di dalam bijinya, lihat di dalam isinya Banyak sekali bijinya Wow sini juga masih banyak Keren Keren banget, keren, keren Oh wow, Mantap, lanjut Oke okay, lihat Biasanya di balik-balik semak daun jati Suka ada ular Nah kita coba cek Oke dan ternyata kosong Oke lihat Saya menemukan lubang kita akan coba gali siapa tahu kita dapat scorpion, Oke okay, kita gali dulu kita coba bongkar ya karena kita penasaran dengan lubang ini kita bongkar semuanya ke sini Oke. Okay. Saya menemukan bengkuang, ini keren banget. Woo, mantap. Kita ketok dulu dari akarnya. Oke. Okay. Lihat, nah. Uh, mantap banget. Ah. Oke. Okay. Mantap. Wow. Mantap banget. Lihat, ini ada bengkuang. Wow, kita langsung makan. Caranya seperti ini, lihat. Bismillahirrahmanirrahim. cari skorpion kita gagal <coughs> kita gagal cari skorpion tapi kita dapat makanan lihat hmm, keren banget nah lihat anjat lanjut mukaan burung yang terjerat oke kita coba lihat wow ternyata yang terjerat ini adalah burung tekek kudang kita langsung selamatin lihat wow kasihan banget ini kayaknya pemburu ya mereka menggunakan perangkap lihat ada benangnya juga Oke, kasihan banget. Lihat kakinya terjerat. Oke, kita coba lepasin. Oke, lihat teman-teman, ini dia perangkap yang tadi e, mungkin orang ya jebak, tapi nggak tahu ditinggal. Kita kasihan sama burungnya karena si burung ini cantik dan luar biasa banget. Kita nggak boleh e, ambil ataupun gunakan mereka. Kalau misalkan garis selamatin mereka akan mati kalau dibiarin di situ karena mereka bergelantungan. Bergelantungan cuma diem aja takutnya dimangsa sama hewan yang lebih buas seperti ular ataupun ya uh, anjing. Oke, lihat. Nah, keren banget. Mereka kecapean haus. Uh, luar biasa banget kasihan. Mereka memiliki paru yang cukup panjang, lihat. Uh masalahnya ini kalau misalkan ada orangnya pasti ini langsung diambil nah kita langsung ini rusak ya ah, kita ini cabut aja buat apa ini kayak gini ah kita buang udah kita buang aja terserah ini kalau ada lagi kita langsung papas. lihat udah selesai kita terbangin aja si burungnya kasihan karena eh, mereka juga mungkin lapar ataupun haus biar mereka cari makan sendiri oke lihat warnanya biru dan keren oke ya makanan si burung ini seperti tik seperti katak, seperti ikan, dan serangga-serangga kecil Ya belalang ataupun ya jangkrik Oke lihat, kita langsung terbang ya Satu, dua, tiga